Menu yang selanjutnya adalah menu kelas online, di mana di menu ini kita bisa melihat seluruh kelas yang telah kita buat. Contoh kita klik lihat semua kelas, dan kemudian e-learning akan menampilkan kelas-kelas apa saja yang sudah kita buat di sini. Contoh di sini saya sedang membuat informatika kelas 7A, kemudian jaringan kelas 7A. 7 dan lain sebagainya. Untuk menampilkan seluruh data, kita klik menampilkan data, kita klik all, maka akan tampil seluruh data di sini. Dan apabila kita akan mencoba membuka semua kelas, kita tinggal klik kanan saja di sini. Maka akan secara otomatis browser akan membuka semua kelas yang telah kita buka tadi. Kelas 7A, kemudian kelas jaringan 7A, kemudian kelas 7B, dan lain sebagainya.